Selamat terima terkasih Jumpa lagi di selamat pagi teruna Bagaimana nih kabar hari ini Kakak harap kalian baik-baik saja ya Pagi ini kakak mau temenin adik-adik Untuk bersatu dan membaca firman Tuhan Nah bacaan pada hari ini Dari Matius 23 ayat yang ke 9 hingga yang ke 12 Nah tapi sebelumnya Yuk kita bersatu dalam doa Kita berdoa Halo Bapak kami dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih kau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapak, sebelum kami melakukan aktivitas pada hari ini, kami akan mendengarkan sedikit dari firmanmu ya Bapak, kiranya engkau e, menyertai firman pada hari ini ya Bapak. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari Matius 23 ayat yang ke-9 hingga yang ke-12 yang berbunyi demikian Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini karena hanya satu bapamu yaitu dia yang di surga Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinnya yaitu Mesias barangsiapa terbesar terbesar antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jodoh renang kita yaitu rendah hati. Sobat teruna, apa itu rendah hati? Nah, rendah hati adalah sifat yang tidak sombong atau angkuh. Ciri-ciri sifat sombong atau angkuh adalah menghargai diri sendiri dengan berlebihan. Contohnya, seorang yang membanggakan harta benda miliknya. Tidak hanya itu, seseorang yang memiliki sifat sombong juga senang merendahkan orang lain. Mereka senang menghina kekurangan orang lain. Mereka berpikir bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Pertanyaannya, apakah sifat demikian sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, Sobat runah, Bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan pengikutnya. Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai orang-orang, farisi, dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya taat kepada Tuhan. Mereka menghakimi orang-orang yang berdosa tanpa menyadari kesalahan dirinya sendiri. Mereka tidak menjadi pelayan, tapi menjadi hakim yang menghukum dengan, adil, dengan tidak adil. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Orang-orang farisi dan ahli ta di Taurat juga gemar meninggikan diri mereka dengan hukum Taurat. Mereka berpikir telah menjalankan seluruh hukuman Taurat, padahal sifatnya yang sombong. Ini justru menjadi bukti bahwa mereka tidak menjalankan hukum Taurat dengan sepenuh hati. Sobat teruna, apakah sombong ada sifat yang Tuhan Yesus inginkan? Jawabannya tentu tidak. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Sebaliknya, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Rendah hati adalah sifat yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi seorang pelayan yang melayani orang lain. Jadi seorang pelayan memerlukan sifat rendah hati seperti Tuhan Yesus Ketika melayani orang dengan rendah hati Berarti kita memperlihatkan betapa besar kasih Tuhan Yesus kita Nah demikian renungan kita pada pagi hari ini Yuk kita minta roh kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini Sebagaimana diajak, diajak renungan tadi ya adik-adik Yuk kita berdoa Allah Bapak kami dalam kajian surga yang kudus Kami sudah menanyakan sedikit dari renungan padamu pada hari ini Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan aktivitas pada hari ini Kiranya Engkau memberkati aktivitas pada hari ini dari pagi hingga malam ya Kiranya Engkau sertai kami dan Engkau beri kesehatan, kekuatan, marifat yang hanya daripadamu saja Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik, jaga kesehatan selalu ya Tuhan Yesus memberkati